Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan menceritakan mukjizat penciptaan unta 55 derajat celcius. Itulah cuaca panas di gurun pasir Daerah yang tampak tak bertepi dan terhampar luas hingga di kejauhan Di gurun pasir terdapat badai pasir yang bisa menelan apa saja yang dilaluinya Dan yang sangat mengganggu pernafasan Padang pasir berarti kematian yang tak terelakkan bagi seseorang tanpa pelindung yang terperangkap di dalamnya. Hanya kendaraan yang secara khusus dibuat untuk tujuan ini saja yang dapat bertahan dalam kondisi gurun ini. Kendaraan apapun yang berjalan di kondisi yang panas menyengat di gurun pasir, harus didesain untuk mampu menahan panas dan terpaan badai pasir. Selain itu, ia harus mampu berjalan jauh dengan sedikit bahan bakar dan sedikit air. Mesin yang paling mampu menahan kondisi sulit ini bukanlah kendaraan bermesin, melainkan seekor binatang, yakni unta. Unta telah membantu manusia yang hidup di gurun pasir sepanjang sejarah dan telah menjadi simbol bagi kehidupan di gurun pasir. Panas gurun pasir sungguh mematikan bagi makhluk lain. Selain sejumlah kecil serangga, reptil dan beberapa binatang kecil lainnya, tak ada binatang yang mampu hidup di sana. Unta adalah satu-satunya binatang besar yang dapat hidup di sana. Allah telah menciptakannya secara khusus untuk hidup di padang pasir. Dan untuk melayani kehidupan manusia, Allah mengarahkan perhatian kita pada penciptaan Unta dalam ayat berikut. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Quran Surah Al-Gashiyah Ayat 17 Jika kita amati bagaimana unta diciptakan, kita akan menyaksikan bahwa setiap bagian terkecil darinya adalah keajaiban penciptaan. Yang sangat dibutuhkan pada kondisi panas membakar di gurun adalah minum, tapi sulit untuk menemukan air di sini. Menemukan sesuatu yang dapat dimakan di hamparan pasir tak bertepi juga tampak mustahil. Jadi, binatang yang hidup di sini harus mampu menahan lapar dan haus, dan unta telah diciptakan dengan kemampuan ini. Unta dapat bertahan hidup hingga 8 hari pada suhu 50 derajat tanpa makan atau minum. Ketika unta yang mampu berjalan tanpa minum, dalam waktu lama ini menemukan sumber air ia akan menyimpannya unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya dalam waktu 10 menit ini berarti 130 liter dalam sekali minum dan tempat penyimpanannya adalah punuk unta sekitar 40 kg lemak tersimpan di sini Hal ini menjadikan unta mampu berjalan berhari-hari di gurun pasir tanpa makan apapun. Kebanyakan makanan di gurun pasir adalah kering dan berduri. Namun sistem pencernaan pada unta telah diciptakan sesuai dengan kondisi yang sulit ini. Gigi dan mulut binatang ini telah dirancang untuk memungkinkannya memakan duri tajam dengan mudah. Perutnya memiliki desain khusus tersendiri sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua tumbuhan di gurun pasir. Angin gurun yang muncul tiba-tiba biasanya menjadi pertanda kedatangan badai pasir. Butiran pasir menyesakkan nafas dan membutakan mata. Tapi Allah telah menciptakan sistem perlindungan khusus pada unta sehingga ia mampu bertahan terhadap kondisi sulit ini. Kelopak mata unta melindungi matanya dari-dari debu dan butiran pasir. Namun, kelopak mata ini juga transparan atau tembus cahaya, sehingga unta tetap dapat melihat meskipun dengan mata tertutup. Bulu matanya yang panjang dan tebal khusus diciptakan untuk mencegah masuknya debu ke dalam mata. Terdapat pula desain khusus pada hidung unta. Ketika badai pasir menerpa, ia menutup hidungnya dengan penutup khusus. Salah satu bahaya terbesar bagi kendaraan yang berjalan di gurun pasir adalah terperosok ke dalam pasir. Tapi ini tidak terjadi pada Unta, sekalipun ia membawa muatan seberat ratusan kilogram. Karena kakinya diciptakan khusus untuk berjalan di atas pasir, telapak kaki yang lebar menahannya dari tenggelam ke dalam pasir, dan berfungsi seperti pada sepatu salju. Kaki yang panjang menjauhkan tubuhnya dari permukaan pasir yang panas membakar di bawahnya. Tubuh unta tertutupi oleh rambut lebat dan tebal. Ini melindunginya dari sengatan sinar matahari dan suhu padang pasir yang dingin membeku setelah matahari terbenam. Beberapa bagian tubuhnya tertutupi sejumlah lapisan kulit pelindung yang tebal. Lapisan-lapisan tebal ini ditempatkan di bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan permukaan tanah saat ia duduk di pasir yang amat panas. Ini mencegah kulit unta agar tidak terbakar. Lapisan tebal kulit ini tidaklah tumbuh dan terbentuk perlahan-lahan, tapi unta memang terlahir demikian. Desain khusus ini memperlihatkan kesempurnaan penciptaan unta Marilah kita renungkan semua ciri unta yang telah kita saksikan Sistem khusus yang memungkinkannya menahan haus Punuk yang memungkinkannya bepergian tanpa makan Struktur kaki yang menahannya dari tenggelam ke dalam pasir Kelopak mata yang tembus cahaya Bulu mata yang melindungi matanya dari pasir Hidung yang dilengkapi desain khusus anti-badai pasir, struktur mulut, bibir dan gigi yang memungkinkannya memakan duri dan tumbuhan gurun pasir. Sistem pencernaan yang dapat mencerna hampir semua benda apapun, lapisan tebal khusus yang melindungi kulitnya dari pasir panas membakar. Serta rambut permukaan kulit yang khusus dirancang untuk melindunginya dari panas dan dingin. Tak satu pun dari ini semua dapat dijelaskan oleh logika teori evolusi, dan kesemuanya ini menyatakan satu kebenaran yang nyata. Unta telah diciptakan secara khusus oleh Allah untuk hidup di padang pasir, dan untuk membantu kehidupan manusia di tempat ini. Begitulah, kebesaran Allah dan keagungan ciptaannya tampak nyata di segenap penjuru alam ini, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah menyatakan hal ini dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya, Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Quran Surah, Taha, ayat 98. Maha benar Allah dengan segala firmannya, Demikianlah mukjizat Al-Quran tentang penciptaan unta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.